Oke, okay, sekarang tinggal kita buka Instagram kita, dan kemudian pada pilihan di sini, kita klik untuk menghapusnya. Maka kita sudah berhasil membatalkan upload video Instagram, tentunya setelah mengikuti video kali ini. Oke, okay, sebelum kita mulai, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membatalkan upload video Instagram dengan cepat dan mudah.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 Di sini saya sudah menyiapkan satu akun untuk menjelaskan tutorial dalam caranya ya. Oke, langsung saja kita tambahkan story Instagram. Di eh, sini ada salah satu video yang ingin saya jadikan sebagai story ya atau cerita. Jadi kita klik bagikan dan selesai di sini. Oke apakah dia sedang proses upload lalu bagaimana untuk cara membatalkannya oke okay. uh, ketika masih proses seperti ini kalian masih dapat membatalkannya yaitu kita keluar saja ke menu utama kemudian kita matikan jaringan data kita setelah itu nyalakan airplane mode atau mode pesawat pada smartphone kita ya Ya, seperti ini. Jika sudah kita tutup aplikasi Instagram kita. Oke, sudah. Kemudian kita buka uh, kembali Instagram kita. Uh, jadi cara ini dapat kita lakukan tanpa perlu mengclear data ya. Ya, maka kita lihat akan ada tanda merah tanda seru merah seperti ini ya. Kita klik saja di sini ada pemberitahuan bahwa gagal di upload ya. Kita klik bagiannya dan langsung saja kita hapus videonya satu persatu Dengan begitu kita dapat membatalkan upload video story Instagram. Nyalakan jaringan data kalian untuk menguploadnya kembali. Berikutnya yaitu pada IGTV. Oke langsung saja kita mulai dengan membuka uh, aplikasi Instagram kita ya seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya ini adalah akun yang uh, ingin saya gunakan sebagai contoh dalam video kali ini oke kita langsung saja tambahkan video yang berukuran uh, lebih dari satu menit ya agar bisa diupload ke IGTV Uh, Disini kita pilih video panjang, oke ya, seperti ini ya. Kemudian kita klik "Selanjutnya", kemudian untuk judul dan deskripsinya kita beri dengan "Argy uh, TV" ya, uh, sembarang saja ini. Untuk sebagai contoh, untuk keterangannya kita beri uh, keterangan saja ya. Oke okay. Jika sudah kemudian kita Klik posting saja e, Maka akan muncul Proses postingan Video kita Ke IGTV ya Seperti ini Nah lalu bagaimana cara Untuk membatalkannya Ya pada dasarnya caranya sama Seperti yang sebelumnya Yaitu Adalah dengan kembali ke menu utama kita kemudian kita matikan network data atau jaringan data smartphone hp kita ya kemudian kita nyalakan airplane mode atau mode pesawat yang tujuannya adalah untuk mencegah koneksi wifi secara otomatisnya oke kita tutup juga aplikasinya jika sudah kembali dan buka Aplikasi Instagram kita kembali ya. Oke maka di sini proses upload tersebut gagal ya. Oke kita klik pilihannya kemudian kita hapus saja postingannya untuk membatalkan keseluruhan proses daripada upload video IGTV Instagram ya. Ya perlu kalian ketahui bahwa cara ini merupakan cara tercepat. Uh, yang dapat kalian terapkan untuk mengatasi masalah ini uh, Seperti ketika kita salah menuliskan deskripsi Atau bahkan salah memilih video yang ingin kita upload Oke okay, kira-kira seperti itulah caranya